langsung saja untuk memulainya kita ketikkan saja dengan invite site di google ya seperti ini maka akan muncul tampilan seperti ini kita buka dulu situs websitenya oke okay, ini adalah tampilan halaman awal websitenya di sini kita dapat me langsung mengklik untuk membuat undangan gratis ya Kemudian, kita akan diarahkan ke halaman ini, atau kita juga bisa eh, mengklik bagian menu di sini. Kemudian, kita pilih "Buat Undangan", lalu kita pilih "Undangan Gratis", ya. Oke, okay. nah, ini adalah eh, informasi yang mereka bagikan untuk undangan website gratis, berasa bikin undangan premium atau pro, ya. Seperti itu, kita buat unduhan gratis dengan menekan tombolnya. Kemudian kita akan diarahkan ke halaman login seperti ini. Oke, seperti yang kita lihat di sini mereka menggunakan Google ReCaptcha ya. Artinya situs ini sangat aman untuk digunakan ya. Di sini kita juga dapat menggunakan eh, tombol login cepat dengan menggunakan akun Google ya. Oke, di sini untuk sebagai contoh saja kita buat dengan klik mendaftar ya kemudian kita diarahkan ke halaman ini untuk memilih jenis akun yang ingin kita ambil kemudian kita pilih di sini pilih undangan gratis ya untuk membuat undangan website gratis Oke okay. kemudian akan muncul tampilan halaman seperti ini ya yeah. okay. sini kita mulai dengan mengisikan data kita saja untuk username, isikan nama sebagai contoh saja ya, tanpa spasi di sana. Kemudian email di sini kita masukkan, email kita yang aktif ya. Oke, sebagai contoh di sini, emailnya yaitu adalah seperti ini: at gmail.com. Begitu, oke. Untuk nama awalnya kita seperti ini ya nanti jika teman-teman ingin membuatnya disesuaikan saja dengan nama akun yang ada di handphone kalian ya jadi begitu juga untuk passwordnya pastikan gunakan password yang yang cukup unik yang mencakup nomor tentunya dan simbol oke Kemudian, untuk nomor handphone atau WhatsApp, kita isikan juga ya di sini seperti ini. Oke, kemudian untuk bagian ini, kita sesuaikan saja di sini sebagai contoh. Kita cukup mendaftar sebagai pribadi ya. Oke, jika sudah, centang bagian itu, kemudian kita klik tombol mendaftar. Untuk membuat akun kita di invite site ya, okay. maka kita akan diarahkan ke halaman dashboard pengguna seperti ini. Nah, Oke okay, seperti yang kalian lihat, nanti kalian rekan-rekan bisa explore menu yang ada di dalamnya ya. Di sini kita juga dapat mengecat. Admin atau teknisi mereka ya Untuk membuat undangan gratis Kita klik tombol Yang ada pada bagian atas kiri ini Tombol yang dengan icon plus ini Kemudian kita pilih undangan gratis ya. Oke okay. Kita lanjutkan Dan mengklik tombol undangan gratis Nah Lalu kita akan diarahkan ke halaman Daftar undangan gratis kita di sini karena kita belum membuatnya, maka undangan gratis tidak ditemukan. Oke, kita klik buat baru untuk membuat undangan gratis kita ya. Nah, kemudian akan muncul form seperti ini. Nah, untuk mengisinya sangat mudah ya, tentunya. Jika kalian bingung, kalian dapat mengklik tombol langkah di pada bagian bawah kiri ya nah untuk mengisinya kita isi saja sebagai contoh di sini seperti ini nah nanti kalian sesuaikan jenis undangan yang ingin kalian buat ya misalnya undangan seperti itu sebagai contoh di sini kita buat undangan kostum saja ya nah kemudian untuk template nya kita juga pilih di sini untuk bagian namanya kita isikan dengan seperti ini sebagai contoh saja ya nanti kalian sesuaikan dengan undangan apa yang ingin kalian buat di invite site ya oke kemudian untuk peta ini di sini kita dapat eh, menggunakan peta ya atau Maps untuk memunculkan eh, titiknya, kita ketikkan saja di sini seperti ini misalnya. Kita ketikkan saja dengan nama wilayah, nama kota misalnya. Ya, nanti akan muncul seperti itu. Nah, kemudian titik tersebut dapat kita geser dan sesuaikannya. Kemudian untuk bagian hitung mundur ini, kita isikan dengan tanggal dimulainya acara yang ingin kita selenggarakannya misalnya di sini tanggal acaranya akan dimulai pada tanggal 21 ya Nah untuk jamnya kita atur sebagai seperti jam 9 ya misalnya nanti kalian sesuaikan saja begitu juga dengan teks musik dan lainnya di sini tersedia berbagai macam pilihan tentunya <tuh> Oke okay. Dan untuk bagian pesan-pesan ini, di sini di pembaruan terbaru mereka, kita dapat memasukkan berbagai macam simbol ya. Oke, kita coba. Di sini juga tersedia berbagai macam pilihan warna, seperti yang mereka terangkan di informasinya. Oke, kita sesuaikan saja dengan warna biru misalnya ya untuk contoh kali ini hmm, seperti ini Oke untuk pilihan gambarnya juga banyak ya kita pilih saja gambar yang ingin kita gunakan di undangan website kita untuk gambar hidernya juga ya kita pilih ini Oke Kemudian untuk ikon profilnya kita juga bisa mengganti di sini. Kita sesuaikan dengan undangan apa yang ingin kita buat ya. Kita di sini akan coba gunakan ikon umum saja. Oke, sebagai contoh misalnya ikon event kalender ya. Kemudian ada juga bagian undangan setting ya ini kita dapat mengatur setting atau pengaturan dan website kita sebagai contoh di sini kita bisa menampilkan atau menyembunyikan bagian protokol undangan ya. jika sudah kita dapat menyimpannya sebagai drive sebagai draft ya atau dapat menerbitkannya langsung oke okay. kita tekan saja tombolnya nah jika sudah maka undangan kita akan muncul seperti ini. Nah, Di sini kita dapat menyunting kembali atau mengedit kembali undangan kita atau kita dapat melihatnya langsungnya. Kita coba lihat undangan website gratis kita. Iya, ini adalah undangan website gratis versi terbaru Invite Site-nya. Oke, seperti yang mereka katakan, berasa seperti bikin undangan pro ya premium untuk menyalin link dan mulai membagikannya Klik tombol salin link di sana ya Nah sekarang kita dapat membagikan linknya via WhatsApp dan media sosial lainnya oke Baiklah kami pikir demikian semoga bermanfaat dan selamat membuat dengan kalian